Lindung menutup matanya saat dia berdiri di arena. Ekspresinya cukup tenang dalam menghadapi serangan sengit yang luar biasa ini oleh Jiang Hao. Selain itu, tidak ada riak kuat yang muncul di sekitar tubuhnya. Tindakannya menyebabkan banyak orang mengerutkan kening. Serangan Jiang Hao bukanlah serangan yang sederhana dan bahkan seorang ahli tahap 7 Yuan Nirvana akan mengalami kesulitan menanganinya. Jika ia tidak memiliki taktik yang kuat. Sementara semua orang terlibat dalam percakapan pribadi, garis abu-abu antara alis lindung menjadi semakin kaya. Itu mengembang dan berkontraksi dengan goyah. Tampak seolah-olah ada sesuatu yang akan lahir dari garis abu-abu. Bang-bang, berbeda dengan ketenangan aneh lindung, daerah di sekitar Jiang Hao sangat hidup. Riak Yuan Power yang sangat mengejutkan yang mengandung desolate force terus menyebar dari dalam tubuhnya. Auranya benar-benar menakutkan. Cahaya kelabu naik ke tubuh Jiang Hao sebelum secara bertahap menggumpal. Seolah-olah itu telah samar-samar diaglomerasi menjadi bintang abu-abu 10 kaki di udara di depannya. Bentuk bintang itu tidak ditentukan. Permukaannya dipenuhi dengan lubang. Muncul seperti meteorit. Namun, penampilan yang tampaknya normal ini beriak dan membentuk fluktuasi yang menakutkan yang menyebabkan beberapa distorsi muncul di langit sekitarnya. Semua orang di arena, termasuk kelompok pangtong, memiliki ekspresi serius di wajah mereka karena serangan Jiang Hao. Murid-murid langsung dan yang lainnya bahkan memiliki mata yang terkejut. Mereka sadar bahwa jika itu mereka, kemungkinan besar tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menahan serangan itu. Dia memang layak menjadi murid langsung senior. Cukup banyak murid diam-diam menghela nafas di hati mereka. Jiang Hao memang memiliki bakat luar biasa dan dia layak menjadi salah satu dari empat murid langsung senior dari Aula Desolate. Bintang Besar Maya Stikvis adalah salah satu dari empat seni bela diri besar di Aula Desolate dan hanya empat murid langsung senior di Desolate Hall yang berhasil menguasainya. Senior Lindong dalam situasi yang sangat buruk. Pada saat yang sama, beberapa murid tanpa sadar memandang ke arah Lindong, yang menjadi diam. Meskipun tindakan yang terakhir membingungkan mereka dalam menghadapi serangan Jiang Hao yang menakutkan, mereka tidak bisa membayangkan bahwa Lindung bisa melawannya. Mungkin, mereka mungkin tidak meragukan potensi Lindung. Bagaimanapun, meskipun ia hanya bergabung dengan Desolate Hol selama kurang dari sebulan, ia mampu menantang salah satu dari empat murid langsung senior, Jiang Hao, dan bahkan memaksa yang terakhir untuk menggunakan gerakan tanda tangannya, Great Star Majestic Fish. Selain tiga murid langsung senior lainnya, kemungkinan hanya Lindung yang memiliki kemampuan seperti itu. Mereka akan menentukan pemenang dalam satu gerakan. Mata Pang Tong juga melihat ke arena saat dia bergumam. Segera, matanya melayang ke arah Chen Zhen dan Wu Dao, yang duduk di tangga batu. Setelah itu, dia tertegun. Ini karena dia melihat ekspresi yang sangat terkejut di wajah mereka. Ang Tong terkejut melihat ini. Jantungnya juga tiba-tiba mulai berdenyut liar. Mungkinkah, di kursi batu, suara Chen Zhen serak dan dia bahkan tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Dia menatap kaget di tempat itu di antara alis lindung, sementara ekspresi wajahnya berubah dengan cepat. Tidak mungkin, bahwa seni bela diri. Saat itu, bahkan senior Zhou Tong tidak berhasil mempelajarinya. Senior mau juga menjadi buta saat mempelajarinya. Suara Wu juga agak kering. Ada juga ketidakpercayaan yang kaya di atas kekeringan ini. Ketidakpercayaan ini telah melampaui intensitas yang dia rasakan dari hasil imersion kepala sungai Pildong Lin. Chen Zhen terdiam dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jika Lindung benar-benar bisa mendapatkan penguasaan awal atas seni bela diri itu dalam waktu singkat lima hari. Itu hanya bisa berarti bahwa orang ini terlalu abnormal. Seni bela diri ini mungkin luar biasa kuat, tetapi juga memiliki kelemahannya. Tidak ada yang tahu apakah itu hal yang baik atau buruk jika Lindong benar-benar mempelajarinya. Udau juga mengangguk ketika mendengar kata-kata Chen Zhen. Ada ekspresi khawatir di matanya saat dia menatap Lindong di arena, meskipun seni bela diri itu kuat. Itu adalah keterampilan iblis yang sangat melukai musuh dan diri sendiri. Junior Lindong, jika kamu dapat menerima pukulan ini, aku, Jiang Hao, tidak akan lagi menolak promosi kamu untuk menjadi murid langsung senior. Tubuh Jiang Hao berangsur-angsur naik ke udara di arena, sementara ditutupi oleh cahaya keabu-abuan. Matanya tajam saat dia menatap Lindong di kejauhan dan berteriak dengan tegas. Bintang berwarna abu-abu sepuluh -abu, kaki diam-diam melayang di depannya. Gelombang riak yang sangat keras tersapu seperti badai. Itu sangat kuat. Namun, Lindong masih tetap tenang di hadapan seruan keras Jiang Hao. Garis abu-abu di antara alisnya dengan cepat bergoyang saat ini. Seolah-olah ada banyak garis abu-abu kecil yang menyebar sambil disertai oleh aura jahat gelap yang unik. Arah yang mereka sebarkan adalah mata Lindong. Berdengung. Namun, sama seperti banyak garis abu-abu kecil itu akan menyerang mata Lindong. Cahaya putih lembut tiba-tiba muncul di sekitar matanya. Ini sebenarnya langsung menyerap banyak garis abu-abu. Jika mungkin untuk menyelidiki daerah antara alis Lindong pada saat ini, orang akan melihat jimat batu kuno diam-diam tergantung di sana. Cahaya putih redup dipancarkan darinya. Di bawah jimat batu kuno adalah tempat yang dipenuhi dengan kikelabu jahat-jahat yang aneh. Melayang-layang di tengah-tengah kika abu-abuan ini, adalah bola mata berwarna abu-abu yang dipenuhi dengan aroma iblis. Bola mata itu dipenuhi dengan jejak yang tidak biasa dan berdarah, sementara keganasan kuno mengisinya. Namun, setiap kali kekejaman ini melonjak, jimat batu kuno di atas akan mengirimkan cahaya putih yang berdenyut yang menekannya sampai tidak bisa lagi bergerak. Berdengung, tiba-tiba sebuah pikiran tersebar di tempat ini. Setelah itu, jimat batu, yang menekan bola mata abu-abu, akhirnya menarik cahaya putihnya. Saat jimat batu berhenti menekannya, jejak darah segera mulai muncul dari bola mata abu-abu sebelum keganasannya benar-benar meletus. Bintang besar mayestik fish tangisan rendah dan dalam tiba-tiba bergema di langit. Jiang Hao mengadopsi ekspresi serius saat ia mengepalkan jari-jarinya menjadi kepalan tangan dan melemparkan pukulan tanpa gerakan mewah. Bang, tinjunya menghantam bintang kelabu di depannya. Setelah itu, bintang mendesing dan terbang keluar, menciptakan jejak cahaya ekor keabu-abuan itu, seperti meteorit yang membakar langit saat terbang menuju lindung dengan riak keras dan keras. Retak, bintang itu berdesing maju sebelum bisa mendarat di tanah. Itu sudah meninggalkan banyak retakan di tanah. Riak yang menyebar sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa murid pada jarak yang sangat jauh dapat merasakan rasa sakit yang menusuk dan kedinginan di kulit mereka. Kedinginan ini menyebabkan ekspresi sejumlah murid berubah. Gelombang remanen sudah menakutkan ini. Jika mereka berada di tempat lindung berada, bukankah mereka akan langsung dihantam oleh angin tinju yang ganas dan keras sampai berubah menjadi bubur? Mengapa Lindong masih tidak bereaksi? Lebih daripada murid langsung. Moling dan yang lainnya memiliki ekspresi cemas di wajah mereka saat mereka menatap Lindong, yang belum bertindak. Tubuh mereka tanpa sadar berubah tegang. Bang, bintang kelabu itu sangat cepat. Dalam waktu beberapa napas, itu sudah tiba di atas Lindong. Tepat ketika semua orang menghentikan napas, Lindong, yang belum menunjukkan tanda-tanda aktivitas, akhirnya mengangkat kepalanya perlahan. Kedua matanya terbuka. Ci. instan lindung membuka matanya. Garis abu-abu di antara alisnya tiba-tiba terbelah. Setelah itu, cahaya abu-abu diaglomerasi. Bintik di antara alisnya benar-benar berubah menjadi mata segitiga abu-abu. Begitu mata abu-abu muncul, ruang di sekitar lindung tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sebuah gelombang kejut yang sangat merusak menyebar secara liar. Chen Zhen dan Wu Dao di kursi-kursi batu akhirnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis begitu mata kelabu muncul. Mereka tiba-tiba berdiri dan tanpa sadar berteriak dengan kaget. Desolate di Menai. Swoosh. Ketika mereka berdiri, sinar abu-abu biasa muncul dari mata abu-abu Lindong. Setelah itu, itu diam-diam melintas melewati langit dan bertabrakan dengan bintang abu-abu. Ledakan. Tidak ada suara gemetar saat tabrakan terjadi. Cahaya abu-abu langsung menembus bintang dengan cara yang sederhana dan tanpa hambatan. Setelah itu, garis retak menutupi bintang. Akhirnya, itu langsung pecah di depan mata semua murid yang terkejut. Pukulan sengit Jiang Hao sebenarnya telah rusak begitu mudah. Jiang Hao juga terpana ketika melihat adegan ini. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, Pori-pori di sekitar tubuhnya berdiri, melalui matanya yang menyusut. Dia bisa melihat sinar abu-abu berlari ke arahnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu adalah sinar yang menembus-menembus Great Star Majestic Fish sebelumnya. Ini sangat cepat, tidak ada cara untuk menghindarinya. Petik 2. Sinar kelabu begitu cepat sehingga Jiang Hao tidak punya cara untuk menghindarinya. Segera, dia mengepalkan giginya. Cahaya keemasan terang melonjak sebelum secara langsung berubah menjadi perisai cahaya keemasan yang sangat tebal di depannya. Swoosh! Sinar itu tiba dalam sekejap mata. Setelah itu, ia menghantam perisai cahaya keemasan di depan banyak sekali tatapan. Namun, segera setelah itu, ekspresi ketakutan melonjak ke wajah Jiang Hao. Ini karena dia menemukan bahwa pembelaannya tidak berguna melawan serangan itu. Perasaan bahaya yang kaya menutupi hatinya. Duduk di kursi batu. Ekspresi Chen Zhen serius. Tubuhnya bergetar sebelum dia menghilang dengan aneh. Sepertinya dia harus turun tangan dalam pertarungan ini. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah. Bye bye.